Wah, alhamdulillah, saya alhamdulillah. Ee, di lebih official bertemu dengan komunitas PSF Kabupaten Kampar di Masjid Amujaidin Desa Gunung Bungsu Alhamdulillah pada hari ini kami telah bersama dan akan sedikit menanyakan ee, Apa tujuan mereka datang ke desa kita Gunung Bungsu ini Dan bagaimana rombongannya eee, Berikut bersama saya langsung ke PSF Kabupaten Kampar, Irwan Saputra Ya? Ya. Ya. Ya. ya. Bisa dijelaskan kepada penonton kami dari official apa hujan eh, atau rencana turun ke Gunung Terima kasih. Sebenarnya komunitas pet orang seperti ini langsung mendekat dan saya Tunggu kira-kira Tunggu dari saya ucapkan tentunya bang Ade saudara-saudara saya bahwa di sini orang tua saya pernah mengatakan aset yang paling berharga itu bukan uang, tanah, sawit, atau kebun dan yang lain. aset yang paling berharga itu ada aset pertemanan. dan alhamdulillah di peset ini aset pertemanannya luar biasa. itu yang saja yang dapat terima kasih luar biasa sekali komunitas peset ini ternyata bukan komunitas yang kerjanya hanya ugal-ugalan di jalan kaya tetapi PSF ini men, apa namanya merangkum semua masyarakat dalam kegiatan sosialnya tepatnya pada sore hari ini komunitas ini berada di desa Gunung Buksu dan akan uh, melaksanakan sosial uh, kegiatan sosial yaitu membagikan takdir sosial gratis ke warga yang berada di sekitar Gunung mungkin itu yang bisa kami sampaikan di channel ini Semoga uh, kita doakan komunitas ini selalu berkembang terus dan lebih uh, banyak menjangkau masyarakat di luar sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampo, Sampo nak iya, iya, dijamin iya, ibu. Guys, bapak kali ini mantap. betul udah sukses sukses lah. Baik, Bapak. Ya, nah. nah. nah. nah. silakan. silakan yang sabun, sudah apabila kalau yang membantu nilai Bang eh apa kan satu nilai satu Let's Bapak-Ibu, saya berjalan dengan desa-desa tetangga. Pada hari ini mereka berkunjung ke desa Gunung Bungsu, melaksanakan kegiatan sosial, yaitunya membagikan e, takjil atau permukaan secara gratis kepada warga kita yang berada di Gunung Bungsu ataupun desa-desa tetangga. Kita doakan semoga komunitas ini selalu berada dalam lingkungan Allah Taala. Amin, amin, ya robbal Alamin. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.